And lift off, a of Starling. Go Starling. Go Falcon. Vehicle pitching downrange. M1D chamber pressure nominal. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs. News. SpaceX mengucurkan 51 satelit Starlink pada tanggal 10 Mei 2023. SpaceX mengucurkan satelit internet Starlink dalam jumlah besar lainnya ke orbit dan mendaratkan roket yang kembali ke kapal di laut hari ini pada tanggal 10 Mei 2023. Valkon 9 yang membawa 51 pesawat turun angkasa standing lepas landas dari pangkalan angkatan luar angkasa pandang berkalifornia sesuai jadwal hari ini Tahap pertama Valkon 9 kembali ke bumi sekitar 8,5 menit setelah lepas landas sesuai rencana Itu mendarat di pesawat tak berawak Space 8 August I Love yang ditempatkan di Samudera Pasifik di lepas pantai California ini juga meruat. Ini juga adalah peluncuran dan pendaratan ketiga untuk penurun khusus ini menurut deskripsi misi SpaceX. Tahap atas Falcon 9 sementara itu terus menunggu ke orbit rendah bumi, di mana diharapkan untuk menyebarkan 51 satelit Starlink sekitar 17,5 menit setelah lepas kandas. Peluncuran hari ini adalah penerbangan Falcon 9 ke-28 tahun ini, PSX juga telah melanjutkan dua misi dengan terkait faktor heavy yang kuat pada tahun 2023 dan perusahaan mengirimkan starship yang ditumpuk menu sistem penerbangan luar angkasa generasi berikutnya yang besar. Nah teman-teman pecinta astronomi begitulah pennegaan singkat terkait SpaceX meluncurkan karena 51 set starling pada tanggal 10 Mei 2023.